Tornado menyalahi hitam keunguan tampaknya terhubung langit dan bumi saat berputar gila. Ruang di sekelilingnya tampak terdistorsi dan melengkung ke titik putusnya, sementara suhu daerah menjadi sangat panas pada saat ini. Jika tornado ini mendarat di unik Devil City, tidak ada yang akan meragukan bahwa seluruh kota akan langsung hancur. Bang, sayap kelelawar raksasa besar Marten kecil setinggi seribu kaki memberikan sayap tiba-tiba menciptakan angin kencang yang gila tornado menyala yang berisi kekuatan kehancuran menjerit saat menuju ke sosok ungu dan emas di langit yang jauh. Jatuh, ketika tornado melanda. Retakan hitam muncul ketika ruang di sekitarnya tampak terbelah, sementara fluktuasi yang menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa mulai memancar keluar. Hehe, he. namun, ketika dihadapkan dengan tornado yang menyala yang menyebabkan orang yang tak terhitung jumlahnya merasa takut, Ren Yuanzi hanya tertawa kecil. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Dengan cengkeraman ringan tangannya, kekuatan Yuan di daerah itu langsung berkumpul bersama dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebelum akhirnya berubah menjadi jari kristal raksasa besar beberapa ratus kaki di tangannya. Fluktuasi energi yang mengerikan terpuntir di sekitar jari raksasa. Fluktuasi energi ini tidak murni terdiri dari Yuan Power. Mereka juga mengandung kekuatan hidup terkonsentrasi. Dan di bawah kekuatan hidup ini, mengalir mengalirki kematian yang sangat menakjubkan. Kedua jenis energi menakutkan yang sama sekali berbeda ini benar-benar menyatu saat ini. Pada penggabungan mereka, ada jejak samar fluktuasi reinkarnasi yang terpancar keluar. Meskipun serpihan rasa reinkarnasi ini sangat redup, mereka melepaskan perasaan mengendalikan begitu banyak makhluk hidup di seluruh dunia. Fusi hidup dan mati menyentuh reinkarnasi. Ren Yuanzi ini telah melepaskan diri dari kehidupan dan kematian, dan telah melangkah ke panggung samsara. Kilei dan tiga wajah lainnya berisi kejutan kecil ketika mereka menatap jari kristal raksasa di tangan Ren Yuanzi, sementara mata mereka dipenuhi dengan teror tebal. Tinju Lindung mengepal erat pada saat ini, sementara kegelisahan berat memenuhi hatinya. Sesuatu telah berkembang ke tahap ini, dan telah sepenuhnya terlepas dari kendalinya. Dan bahkan harapannya, kekuatan Ren Yuanzi terlalu kuat dibandingkan dengan dia saat ini. Lebih jauh lagi, meskipun Little Martin telah berubah menjadi bentuk Celestial Demon Martin, dia belum memulihkan kekuatan penuhnya. Ledakan, dengan gelombang lengan bajunya, jari kristal raksasa melolong seperti gunung yang muncul ke langit. Di bawah tatapan kejut yang tak terhitung jumlahnya, itu menabrak tornado hitam keunguan-keunguan. Bang Bang Bang pada saat tabrakan, seluruh bentangan dunia ini terlihat bergetar hebat. Seluruh kota iblis unik mengguncang dengan ganas seolah-olah gempa telah tiba. Meskipun kota itu relatif jauh dari pertempuran di langit, beberapa bangunan tinggi langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh akibatnya. Adegan ini menyebabkan darah para penonton menjadi dingin saat mereka buru-buru mendarat dari langit. Di langit yang jauh, api hitam keunguan melayang keluar. Saat jari kristal raksasa menekannya, tornado raksasa yang terbakar itu berangsur-angsur hancur, berubah menjadi hujan api yang jatuh ke bumi. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu bukan lawan main aku. Jika kamu berada di puncak kamu, kamu mungkin bisa bertarung melawan aku. Namun, tidak pada kondisi kamu saat ini. Setelah mematahkan serangan tirani Little Martin dengan jari, Ren Yuanzi tertawa samar menempatkan tangannya di belakang punggungnya. Sosoknya tampak seperti semut bila dibandingkan dengan si Marten kecil yang tak tertandingi. Namun, aura yang terpancar darinya membuatnya tampak seperti raksasa yang bisa membawa langit. Auranya dengan mudah menekan Little Marten. "Kamu baru saja melangkah ke panggung samsara. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah ahli panggung reinkarnasi?" Api hitam keunguan yang mengerikan melanda seluruh tubuh Little Marten. Raungannya mirip guntur, bergemuruh saat bergema di seluruh area, ledakan mengikuti raungan Little Marten. Api hitam keunguan yang memenuhi udara tiba-tiba berkumpul bersama, berubah menjadi meteor api yang sangat besar, dan menembak dengan eksplosif ke arah Ren Yuanzi dari segala arah. Ren Yuanzi mengangkat kepalanya dan memandang acuh tak acuh pada meteor menyala yang melintas di cakrawala ke arahnya dengan lambayan lengan bajunya. Ruang di depannya langsung hancur. Dalam sekejap, celah spasial hitam raksasa yang membentang ribuan kaki muncul. Swosh, swosh. Banyak meteor terbakar menabrak celah spasial. Sebelum suara ledakan bergemuruh dan terdengar dari dalamnya. Gelombang api panas yang membara menyebar di langit seperti iblis yang menghembuskan api. Bentrokan pada tingkat ini di langit menyebabkan penonton yang tak terhitung jumlahnya menjadi tercengang. Kemampuan Ren Yuanzi untuk melambaikan tangan dan menghancurkan ruang membuat tubuh mereka menggigil. Apakah ini kekuatan seorang ahli kelas atas di dunia, dunia hidup dan mati? Ren Yuanzi berdiri di udara, dengan gelombang telapak tangannya, energi besar terbentuk dari perpaduan kekuatan hidup dan mati yang membentang di cakrawala. Itu berubah menjadi penghalang cahaya raksasa selebar puluhan ribu kaki, yang benar-benar menelan tubuh raksasa Little Marten. Bang-bang-bang, energi hitam keunguan yang dahsyat menghantam penghalang energi hitam dan putih. Namun, itu hanya bisa menyebabkan suara keras untuk keluar, dan sama sekali tidak dapat menembus penghalang. Terbukti, Ren Yuanzi mendominasi sepenuhnya dalam pertempuran antara keduanya. Tetap diam di sana untuk sementara waktu, kata Ren Yuanzi sambil tersenyum samar. Segera setelah itu, dia menoleh. Ketika tatapannya yang lembut melihat ke arah jauh Lindong. Satu atau dua talenta mengerikan muda akan muncul di Dao Sekte setiap sekarang dan kemudian. Zootong dari dulu adalah salah satu dari mereka. Dan sekarang ada satu lagi. Haha. <reasonable expression> Namun, kamu bahkan lebih ganas daripada Zootong. Kamu benar-benar membunuh seluruh bac murid elit dari gerbang Yuan aku. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu terlalu berani. Atau terlalu bodoh. Mata Lindung agak suram. Dia menatap Little Marten, yang terperangkap di dalam penghalang cahaya hitam dan putih itu, ketika tinjunya mengepal rat. Ikuti aku kembali ke Yuan Gate. Tenang, aku tidak akan mengambil nyawamu. Paling-paling, aku akan menghancurkan kultivasi kamu. Pada saat itu, biarkan Ying Xuanzi membawa kamu kembali. Kata Ren Yuanzi sambil tersenyum. Tuan sekte Ren Yuanzi, bukankah ini terlalu berlebihan? Chen Zhen akhirnya tidak bisa menahan kemarahan di dalam hatinya dan membuka mulutnya untuk berteriak. Haha, terlalu banyak, Ren Yuan menolak berkomentar dan tertawa. Dia mengabaikan Chen Zhen dan mengulurkan tangan, menyebabkan ruang di sekitar lindung berangsur-angsur melengkung dan menyimpang. Kamu melihat ini, wajah Chen Zhen dan tiga lainnya dengan cepat berubah. Segera setelah itu, mereka dengan garang mengertakkan gigi dan mereka berempat secara bersamaan meluncurkan serangan mereka, karena Yuan Power tanpa batas mengecam ke arah Ren Yuan Namun, Ren Yuan tidak memperhatikan serangan gabungan mereka, dengan sentakan santai jarinya, celah terbelah di udara di depannya, dan langsung menelan serangan mereka. Dengan lambayan lengan bajunya, badai yang tak terlukiskan menyapu, dan mendarat di tubuh mereka. Ur, di bawah angin kencang, Pertahanan Chen Zhen dan tiga lainnya langsung hancur. Mereka menyemburkan seteguk darah. Saat mereka balas menembak dengan sedih, empat ahli tahap lanjut mendalam kehidupan. Sebelum Ren Yuan Zi, mereka lemah seperti bayi. Mengaung, di samping Lindong, api kecil menghadap ke langit dan meraung. Cahaya hitam meletus, dan dia berubah menjadi harimau hitam raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Energi cahaya hitam yang sangat brutal keluar dari mulutnya dan meledak ke arah Ren Yuanzi. Oh, suku Tiger iblis. Petik 2. Ren Yuanzi sedikit terkejut ketika dia melihat ke arah api kecil yang telah berubah menjadi harimau hitam raksasa. Segera setelah itu, dia menjentikkan jarinya ketika seberkas cahaya keluar dari ujung jarinya. Little Flame langsung mengalami pukulan keras ketika raungan harimau yang sedih terdengar. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ren Yuanzi menyeringai saat melihat Lindong yang terjebak dalam ruang yang terdistorsi. Tangannya sekali lagi mengepal dan melambai ke bawah, saat ruang terdistorsi dengan cepat mulai runtuh. Energi tanpa batas tampaknya niat menghancurkan Lindong menjadi bubur. Kamu keparat, Lindong menatap Chen Zhen. Api kecil dan sisanya yang muntah darah saat mereka terbang mundur. Garis-garis darah mulai naik di matanya. Saat tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya berkerut. Bang-bang-bang, Lindong mengayunkan tinjunya. Yuan power dengan gila-gilaan beredar. Ketika pukulan ganas mendarat di ruang yang terdistorsi. Seolah-olah dia mencoba untuk menghancurkannya. Kekuatan semut, saat dia menyaksikan adegan ini. Ren Yuanzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sambil berbicara dengan senyum tipis. Bang-bang, tinju Lindong dengan gila bergemuruh. Di bawah tekanan dari luar angkasa ini, garis-garis darah mulai muncul di tubuhnya yang awalnya sangat tirani. Namun, seolah-olah Lindung tidak merasakan sakit ini sama sekali. Matanya merah darah. Saat dia mengirim tinju demi kepalan keluar, rasa sakit yang intens menyebabkan telinga Lindung berdering secara bertahap. Sementara darah segar menetes dari dahinya dan kematanya, mengubah seluruh dunianya merah. Kumhum saat seluruh dunia Lindung secara bertahap mulai berubah menjadi merah darah, suara dengung samar dan aneh mulai keluar dari dalam tubuhnya. Dalam kedalaman tubuhnya, jimat batu kusam dan kuno mulai bergetar samar saat ini. Selanjutnya, sepotong energi aneh diam-diam mulai dilepaskan. Bang, Lindung mengirim tinju lain dengan keras menabrak ruang yang telah terdistorsi sampai menjadi korporeal. Cahaya cemerlang tiba-tiba melintas di tinjunya. Retak. Suara jernih tiba-tiba terdengar di langit. Murid semua orang tiba-tiba berkontraksi pada saat ini. Tatapan mereka kewalahan karena terkejut ketika mereka melihat ruang yang terdistorsi. Saat ini, retakan dengan cepat memanjang di bawah kepalan tangan Lindong. Segel Ren Yuanzi sebenarnya telah rusak oleh Lindong. Ekspresi terkejut muncul di wajah Simo dan lima lainnya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Adapun Ren Yuanzi yang telah mengenakan ekspresi tersenyum lembut di wajahnya sejak penampilannya. Matanya perlahan mulai berubah suram pada saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 822, Kekalahan 3 Saudara Yang Hancur. Retak-retak, retakan memanjang dengan kecepatan yang mencengangkan pada ruang yang telah terlalu banyak terdistorsi sehingga berubah menjadi benda hidup, menyebabkan seluruh ruang tampak seolah-olah mirip dengan kaca yang sedang hancur. Semua orang dengan heran melihat tontonan ini, bahkan mata Ren Yuan Zi yang lembut dan tenang berubah saat ini. Siapa Ren Yuan Zi? Seorang ahli tingkat atas di wilayah Suan Timur, bahkan di seluruh dunia. Dia masih memiliki reputasi yang cukup luar biasa. Menurut pendapatnya, para ahli tahap lanjut mendalam seperti Chen Zhen adalah keberadaan yang mirip dengan semut. Ruang yang telah dia ubah secara jasmani tidak akan sedikitpun terguncang oleh seorang ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Apalagi seseorang seperti Lindong, yang hanya pada tahap delapan Yuan Nirvana. Pada levelnya, bahkan jika dia akan meledakkan diri, dia bahkan tidak akan bisa menyebabkan sedikit getaran pada ruang yang terdistorsi. Namun, pemandangan di depan mereka telah menghancurkan kepercayaan semua orang. Tidak ada suara pun yang terdengar di seluruh kota Mata semua orang terbuka lebar Saat mereka menatap dengan linglung pada sosok ramping dan kurus yang melayang di udara Bang, retak yang menutupi ruang tubuh akhirnya hancur secara eksplosif Mata lindung merah padam Sementara darah terus-menerus menetes dari tinjunya Matanya dipenuhi dengan kebrutalan yang meluap saat dia dengan tegas menatap Ren Yuanzi di kejauhan Menarik Sepertinya ada sesuatu di tubuhmu, Ren Yuanzi jelas bukan individu biasa, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali akalnya. Mata tajamnya perlahan menyapu tubuh Lindong. Sepertinya dia ingin menatap langsung ke jiwa Lindong. Darah menetes dari seluruh tubuh Lindong. Detik berikutnya, tangannya membentuk segel, sebelum dengan ganas menekan ke tanah. Ledakan. Sebagai Lindong menekan telapak tangannya. Jejak telapak tangan raksasa segera muncul di bumi di bawah ini. Detik berikutnya, fluktuasi aneh dengan gila memancar keluar. Semua orang mulai melihat bentangan bumi di sekitar telapak tangan yang dengan cepat berubah menjadi sunyi dengan kecepatan yang mencengangkan. Bum-bum, bumi berguncang. Sementara daerah terpencil meningkat secara manual dalam rentang selusin napas pendek, seluruh kota telah diselimuti olehnya. Namun, ketika Lindung melihat ini, Raungan rendah terdengar dari tenggorokannya ketika darah merembes keluar dari kulitnya. Ini jauh dari cukup, darah segar menetes dari tubuh Lindong, sebelum meresap ke dalam bumi. Detik berikutnya, semua orang melihat area permukaan kehancuran yang tak terduga meningkat eksplosif lagi. 50 mil, 70 mil, 100 mil, dalam diameter 100 mil, berbagai bentuk kehidupan tampaknya kehilangan kekuatan hidup mereka. Energi tanpa batas yang mirip dengan banjir mengalir deras di bawah permukaan bumi. Akhirnya, mereka dengan keras pecah dari tanah di bawah lindung, berubah menjadi pilar cahaya besar beberapa ratus kaki yang bergegas ke awan, dan benar-benar membungkus tubuh lindung di dalamnya. Kitab Suci Kesedihan Besar Ketika dia melihat tontonan ini, wajah Ren Yuanzi berkedut samar. Matanya sedikit menyipit saat dia menatap sosok di dalam pilar cahaya. Pada saat ini, kilatan dingin samar tiba-tiba melintas melewati matanya. Orang di depannya mengingatkannya pada orang gila yang membantai jalannya ke gerbang Yuan mereka 100 tahun yang lalu. Zhou Sek dari Dao Sek. Pertempuran itu telah memberikan pukulan besar pada prestise Yuan Gate mereka. Zhou Tong begitu kuat sehingga dia merasa takjub. Setelah semua di dalam seluruh gerbang Yuan, bahkan tidak ada seorang tetua pun yang bisa menandinginya. Monstrositas seperti itu telah melampaui semua jenius di gerbang Yuan. Bakat seperti itu bahkan telah menyebabkan niat membunuh muncul di hati Ren Yuan Zi. Namun, dia sekarang sekali lagi menemukan rasa yang sama pada tubuh murid Dao Sek Muda. Benar-benar mirip, gumam Ren Yuan Zi. Tangan di belakang punggungnya perlahan-lahan turun. Saat niat membunuh mulai muncul dalam mata lembut yang penuh dengan perubahan kehidupan. Dia tidak ingin kejadian itu terjadi kedua kalinya. Ledakan, di dalam pilar cahaya energi yang agung, sosok itu tiba-tiba mengirim kepalan keluar. Semua orang menyaksikan pilar cahaya agung tiba-tiba melesat keluar, membawa fluktuasi yang kuat. Itu menabrak Ren Yuan Zi dengan kecepatan kilat. Di usiamu, bisa menguasai Great Desolation Scripture sampai tingkat tertentu sudah cukup bagus, namun... Sangat disayangkan bahwa perbedaan antara kamu dan aku adalah sesuatu yang tidak dapat kamu bayangkan. Ren Yuanzi tersenyum samar ketika dia menyaksikan adegan ini, mengulurkan tangannya yang ramping. Dia membuat gerakan meraih. Selanjutnya, semua orang melihat pilar cahaya yang megah, yang berisi kekuatan kehidupan dari segala sesuatu dalam jarak 100 mil, tiba-tiba membeku. Dari kelihatannya, Seolah-olah tangan raksasa yang tak terlihat telah dengan tegas menghentikannya di jalurnya. Istirahat, suara lembut dan lembut perlahan terdengar dari mulut Ren Yuanzi. Pilar cahaya megah langsung hancur eksplosif. Cahaya terang dan gemerlap mekar di langit, mirip dengan matahari yang mulia. Ur pilar ringan telah hancur dengan satu tangan, dan tubuh lindung juga mengalami pukulan berat. Dia menyemburkan seteguk darah saat dia menembak ke belakang. Tampak sangat menyedihkan. Mengaung, untuk jauh, harimau raksasa yang Little Flame bertransformasi menjadi bergegas kembali dengan mata merah. Namun, sebelum dia bahkan bisa mencapai jari-jari dalam jarak seratus kaki dari Ren Yuanzi, dia dikirim terbang lagi oleh angin kencang yang tak tertandingi ketika darah segar menabur dari langit seperti hujan. Kamu sial, setelah melihat ini. Mata lindung yang sudah merah darah berubah beberapa kali lebih merah. Cahaya hijau meledak dari tubuhnya, dan sayap naga hijau muncul dalam sekejap. Dengan kecepatan yang meningkat pesat, dia muncul di atas Ren Yuan dalam sekejap. Cahaya hijau berkumpul, membentuk naga cahaya hijau yang memutar di sekitar lengan lindung, yang dia kirimkan dengan gemuruh. Membekukan, Ren Yuan tertawa samar ketika dia meraih udara dengan tangannya. Naga hijau yang mengepalkan tinju yang berisi semua kekuatan lindung tiba-tiba membeku. Sementara itu, masih satu kaki jauhnya dari Ren Yuanzi. Bang! Bang! Mata lindung merah padam, cahaya terang sekali lagi melintas di tinjunya. Saat ruang beku di sekitar tubuhnya hancur sekali lagi. Pukulan bergemuruh keras ke kepala Ren Yuanzi. "Oh, melihat ikatannya sekali lagi putus!" Mata Ren Yuanzi akhirnya sedikit tenggelam dengan jentikan jarinya. Itu menghantam kepala pada tinju naga hijau Lindong. Bang, naga lampu hijau runtuh pada saat tumbukan, saat kekuatan yang menakutkan menyerang lengan Lindong. Suara-suara tulang yang hancur segera terdengar, sebelum yang terakhir terbang kembali dengan sedih. Bang-bang-bang, terperangkap dalam dunia hidup dan mati di langit. Marten kecil menatap dengan mata merah darah pada Lindong dan api kecil, yang dipermainkan oleh Ren Yuanzi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung Raungan yang dipenuhi dendam pahit dan amarah yang hebat Ren Yuan Zi Kamu anjing tua Gerbang Yuan dan aku tidak akan pernah bisa hidup di bawah langit yang sama Petik 2 Lin Dong dan saudara-saudaranya telah sepenuhnya dikalahkan pada saat ini Setelah bertahun-tahun Ini adalah pertama kalinya mereka kehilangan begitu banyak Ren Yuan samar-samar mengerutkan alisnya dia melirik Little Martin dengan mata acuh tak acuh dan berkata, "Bukankah gerbang yuanku dan iblis langitmu?" Martin Klan sudah menjadi musuh yang pahit saat dia mengatakan kata-kata itu. Tatapannya beralih ke lindung lagi sebelum dia berbicara dengan lembut. "Aku semakin tertarik padamu. Sepertinya memang ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhmu. Kalau begitu, biarkan aku melihatnya." Ren Yuanzi mengulurkan telapak tangannya dan membuat gerakan meraih Lindong. Sebuah kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba meledak, menghisap yang terakhir ke tangannya. Kakak Lindong melihat tiga orang terkunci dalam pertempuran sengit di kejauhan. King Tan mengepalkan giginya dan menggigit bibirnya, sementara air mata terus mengalir di wajahnya. Namun, sama seperti dia bisa bergegas keluar, dia diraih oleh Chen Gui. Jangan pergi. Jika kamu pergi, kamu hanya akan menyebabkan masalah bagi saudara Lindong, kata Chen Gui dengan suara rendah. Reng Yuanzi bukan Yuan Chang, dia adalah seseorang yang orang-orang di level mereka benar-benar tidak bisa bersaing. Yang pertama praktis di puncak di wilayah Suan Timur, adapun mereka, terlepas dari betapa berbakatnya mereka, mereka masih murid. Tubuh Kintan membeku, segera setelah itu, itu sedikit gemetar. Tangan seperti jadelnya mengepal erat, saat kuku jarinya menggali telapak tangannya, menyebabkan darah menetes ke bawah. Dia awalnya berasumsi bahwa saat ini dia akan dapat membantu Lindong. Namun, beberapa hari singkat ini membuatnya sadar betapa tak berdayanya dia. Chen Gui menyaksikan adegan ini dan mendesah pelan. Getaran Kintan berlanjut untuk sementara waktu, sebelum dia mengangkat wajahnya yang cantik penuh dengan air mata dan dengan tenang menatap Ren Yuanzi di kejauhan. Ketenangan seperti itu membuat Chen Gui merasa sedikit aneh. Jika sesuatu terjadi pada kakak laki-laki Lindong, aku akan mendengarkan guru dan pergi ke pengadilan hukum kegelapan. Sementara Chen Gui merasa tidak nyaman karena ketenangan King Tan, yang terakhir tiba-tiba menghapus air mata dari wajahnya dan dengan lembut menyatakan. Murid Chen Gui berkontraksi ketika perasaan yang rumit muncul di hatinya. Bergumam pahit, dia berkata, apakah itu layak? Dia tahu apa arti pengadilan hukum kegelapan. Begitu King Tan masuk, dia mungkin akan menjadi penguasa Istana Kegelapan di masa depan. Namun, pada saat yang sama, dia tidak akan lama menjadi murid adik junior yang hidup. Tetapi ratu yang mengendalikan Istana Kegelapan. Dia tahu bahwa tuan selalu berharap agar King Tan menerima warisannya. Namun, yang terakhir selalu tidak mau. Chen Gui jelas ingat ketika tuannya telah menyebutkan ini sebelumnya. Jawaban tulus King Tan telah membuat tuannya yang selalu tenang dan acuh tak acuh terbang menjadi marah. Kakak Lindong tidak akan suka aku menjadi seperti itu. Apakah itu layak? Chen Gui sekali lagi bergumam dengan suara sedih. Bang, bang, kekuatan hisap yang kuat menyeret tubuh Lindong ke arah Ren Yuanzi selangkah demi selangkah. Terlepas dari seberapa keras lampu hijau di tubuhnya berkedip-kedip, dia masih tidak bisa menahan kekuatan sedot yang sangat besar. Perbedaan antara dia dan Ren Yuanzi terlalu besar. Saat itu, kami membiarkan Zhou Tong tumbuh, dan gerbang Yuan aku harus membayar harga yang sangat besar. Aku tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Ren Yuanzi tersenyum samar sambil menatap Lindong yang beringsut semakin dekat dan semakin dekat. Sinar cahaya yang terbuat dari perpaduan antara hidup dan mati kisamar samar terlihat di ujung jarinya. Bang. Namun tepat ketika jari Ren Yuanzi hendak bergerak maju, semua orang tiba-tiba merasakan kidingin yang mengejutkan menyebar di seluruh area. Kidingin ini tampaknya mampu membekukan bahkan jiwa itu sendiri. Ini adalah murid Ren Yuanzi sedikit berkontraksi sebelum perlahan memiringkan kepalanya. Setelah itu. Dia melihat seorang wanita muda yang cantik dan ramping melayang dari antara para murid Daoshek di kejauhan. Saat ini, rambut hitam panjangnya telah berubah menjadi biru es dengan kecepatan yang sangat cepat, di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitarnya. Adapun kedinginan yang membuat jantung Ren Yuanzi bahkan berdebar sesaat, itu memancar keluar dari tubuhnya. Wanita muda itu melayang di udara. Rambut biru sedingin es mengalir darinya seperti air terjun. Mata awalnya yang cantik dan besar saat ini diwarnai oleh warna biru sedingin es itu. Di dahinya, simbol melingkar bersinar. Busurnya telah meluas sepenuhnya, mirip dengan reinkarnasi, tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dibedakan. Ini adalah segel reinkarnasi. Wajah Ren Yuanzi akhirnya berubah jelek saat ini. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.